Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang lima zodiak yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan keskembilan lipat di bulan Oktober tahun 2021. Namun buat kamu yang baru gabung silakan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video amalan berikutnya.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 Di sini kita akan bahas tentang 5 zodiak yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki melimpah di bulan Oktober tahun 2021. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat. Selanjutnya kepada zodiak yang kelima yang melakukan perubahan kemudian dapatkan keseminipan di bulan Oktober tahun 2021. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini kita kita kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang melakukan perubahan kemudian dapatkan keseminipan di bulan Oktober tahun 2021. Terutama support energi kepada zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua.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 Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang bersedia Pisces yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces melakukan perubahan kemudian mendapatkan resep pada bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan keuangan seorang Pisces dalam kondisi stabil namun Pisces ingin mengambil satu langkah yang dimana dalam kategori ini dalam kategori perubahan untuk melakukan suatu usaha yang dimana di sini mampu keuangan finansial seorang Pisces lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Page of Cup secara nomornya Page of Cup itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan keuangan seorang Pisces dalam kondisi stabil namun di bulan Oktober tahun 2021 seorang Pisces melakukan suatu perubahan yaitu mengambil satu langkah dalam bentuk usaha untuk meningkatkan keuangan yang dimana tujuannya untuk membagikan keluarga serta anak-anak bisnis -anak sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah destar. sejarah punya destar itu diartikan impian harapan dan cita-cita jika kartu desta kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan impian harapan cita-cita seorang Pisces untuk membahagiakan keluarga, untuk membahagiakan seorang anak akan ini saya wujudkan di bulan Oktober tahun 2021 dengan mengambil satu tindakan, mengambil satu peluang usaha, mengambil satu pekerjaan yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan finansial seorang Pisces lebih bagus lagi. Dan untuk zodiak yang kedua adalah six of ataupun enam koin untuk studiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang bersedia cancer yang dimana di sini digambarkan seorang cancer akan mendapatkan sebulimpa dengan melakukan suatu perubahan di sini digambarkan kepada seorang cancer baiknya suka berbagi kepada orang lain baiknya sisihkan sedikit kepada orang lain baiknya suka membantu orang yang meminta bantuan kepada seorang cancer bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan finansial kehidupan, serta membuat virtuous seorang Cancer akan semakin bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah. Kenaik, of cap Secara mengenaik, off cap itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar, serta seseorang yang sangat dekat dengan Cancer sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Cancer disarankan lakukan perubahan dalam kehidupan dalam pola pikir yang dimana di sini suka berbagi kepada orang lain berikan sedikit rezeki kepada orang lain yang dimana di sini akan mampu membuat keuangan finansial serta pintu rezeki seorang cancer akan semakin terbuka lagi di sini naik opak merupakan orang-orang di sekitar yang dimana di sini bisa cancer bantu cancer berikan sedikit rezekinya yang mampu mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi dan jika kartu destat kita gabungkan dengan sedikit yang kedua di sini menggambarkan impian harapan cita-cita seorang Cancer untuk mendapatkan keuangan finansial lebih bagus lagi mendapatkan kehidupan lebih bagus lagi akan bisa diwujudkan di bulan Oktober tahun 2021 dengan suka berbagi kepada orang lain dengan suka memberikan kepada orang lain yang dimana disini membuat terus di seorang Cancer akan semakin terbuka lagi dan untuk zodiak yang ketiga adalah 7 of sword ataupun 7 pedang. untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan skemeling di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Leo yang melakukan perubahan dalam kategori kehidupan. Di dalam kategori pekerjaan sini juga disarankan kepada seorang Leo untuk memperbaiki menata kembali kesehatannya akan lebih fokus lagi dalam bekerja yang dimana sini mampu mendokar keuangan kehidupan lagi Di disini juga disarankan kepada seorang leo yang menatap masa depan tinggalkan masa lalu yang akan mampu membuat kehidupan finansial lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah Queen of card sejarah umumnya Queen of card itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seorang wanita yang sudah dewasa serta seseorang yang sangat dekat dengan Leo sendiri dan di disini menggambarkan Seorang Leo melakukan perubahan dalam kategori menata kesehatan, mukon dari masa lalu serta meninggalkan masa lalu, menatap masa depan, yang dimana di sini seorang Leo menatap masa depan bersama seorang pasangan, yang dimana akan tercipta kebahagiaan, yang dimana juga di sini pintu reski akan semakin terbuka. Dan jika kartu destak kita gabungkan dengan Zodiacan ketiga di sini menggambarkan impian harapan cita-cita seorang leo untuk mendapatkan kehidupan finansial yang lebih bagus Untuk bisa membahagiakan pasangan di bulan Oktober Akan bisa diwujudkan dengan melakukan perubahan yaitu menata kembali kesehatan Menatap masa depan, melupakan masa lalu, mupon masa lalu Yang dimana di sini akan mampu membuat pin terus di semakin terbuka lagi Dan untuk yang keempat adalah Five of Swords ataupun lima pedang untuk sudah yang keempat kita mempunyai seseorang yang bersudia Gemini yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan kesempatan di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Gemini disarankan untuk melakukan perubahan dalam kategori kesehatan dan mampu melihat peluang serta mengambil satu peluang, mampu memanfaatkan situasi kondisi, mampu memanfaatkan peluang untuk mendapatkan keuangan. Di sini disarankan kepada seorang gemini baiknya fokus untuk menata kesehatannya agar lebih fokus dalam bekerja yang dimana di sini atau mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi dan di sini disarankan juga seorang gemini baiknya mengambil satu peluang jangan mengabaikan peluang apapun yang dimana disini tujuannya untuk meningkatkan keuangan yang akan berdampak positif kepada kehidupan dan untuk support energinya adalah. Kenaik open tanggal. Secara umumnya kenaik open itu berarti seseorang yang usianya dibawa 30 tahun Seseorang yang sudah matang pikirannya serta seseorang yang dekat Gemini sendiri Dan di sini menggambarkan Seorang Gemini baiknya melakukan perubahan dalam kategori kesehatan Mengambil satu peluang, menata kembali kehidupan, menata pekerjaan yang dimana di sini seorang pasangan, orang-orang terdekat akan memotivasi seorang Gemini untuk mendapatkan keuangan kehidupan finansial serta rezeki lebih bagus lagi. Dan jika kartu besar kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan, impian harapan cita-cita seorang Gemini untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus, keuangan yang lebih bagus akan bisa diwujudkan di bulan Oktober dengan melakukan suatu perubahan dalam kategori kesehatan, menata kesehatan, menata masa depan, melupakan masa lalu, bukan dari masa lalu yang dimana di sini membuat pintu muti akan semakin terbuka. Dan untuk sudah yang kelima adalah Ten of One ataupun 10 sepuluh toman. Untuk sudah yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio perlu melakukan suatu perubahan untuk mendapatkan rezeki di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Scorpio perlu melakukan perubahan dalam kategori kinerja kerja serta karirnya. Yang dimana disini Seorang Scorpio membutuhkan kerjasama Membutuhkan tim untuk mendapatkan Keuangan kehidupan lebih bagus lagi Dan disini juga disarankan kepada Seorang Scorpio tukar pikiran kepada Orang lain untuk mendapatkan ide pekerjaan Untuk mendapatkan suatu karir Yang lebih bagus lagi Dan untuk kartu support energinya ini adalah King of Swords Secara memaking King of diartikan seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan, seorang Scorpio perlu melakukan suatu perubahan dalam kategori karir pekerjaan yang dimana di sini akan mampu mendongkar keuangan finansial lebih bagus lagi, yang dimana di sini dijalankan. Seorang Scorpio mengingatkan pikiran kepada orang-orang terdekat, orang-orang yang lebih pengalaman kepada orang tua, yang akan mampu membuka jalan kepada seorang Scorpio untuk mendapatkan karir kehidupan lebih bagus lagi. Dan jika kartu disahkan, kita dengan jelek yang kelima di sini menggambarkan, apabila perubahan sudah diatur dalam kategori karir, pekerjaan suka bertugas pikiran, suka bekerja dengan tim, akan membuat impian harapan cita-cita seorang Scorpio akan terwujud di bulan Oktober tahun 2021. Yang dimana King Oxford merupakan orang yang membantu dan memberikan masukan kepada Scorpio untuk mendapatkan karir kehidupan serta pekerjaan di bulan Oktober tahun 2021.